Assalamualaikum Ketika menulis menjadi sangat sulit Ketika menuangkan ide dan gagasan menjadi terhambat Ketika berbicara dan menjelaskan menjadi sesuatu yang langka, ketika pembelajaran menulis tentang teks dan paragraf menjadi hal yang paling dihindari. Yuk, kita aktifkan dengan metode top, metode three objects, and presentation. Sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan tiga objek benda bebas Yang bisa kita temukan dengan mudah di lingkungan kita Objek dapat berupa batu, buku, daun, sepatu, dan masih banyak lagi Selanjutnya, siswa mendeskripsikan sebuah objek menjadi sebuah paragraf tiga objek menjadi tiga paragraf. Tiga paragraf tersebut kemudian disatukan menjadi satu teks utuh dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Teliti dan Presentasikan di depan bapak ibu guru agar mendapatkan pembinaan. Mudahkan. Dengan metode ini siswa akan lebih tertarik, lebih termotivasi, lebih aktif dan lebih produktif. Dan. Berikut ini adalah beberapa karya siswa yang sukses mengaktifkan kemampuan menulisnya, bahkan mereka telah membuat beberapa karya yang luar biasa. Yuk kita aktifkan kecakapan menulis kita dengan metode top Metode top luar biasa